Halo guys, kita lihat ini. Saya nggak sengaja lagi berada di kebun. Tiba-tiba saya melihat dua ekor ular king cobra yang sangat besar. Ini guys, nah, dia sedang berduaan. Itu king cobranya. Ini saya ambil dari kejadian siang hari ini, guys. Nah, kedua ular king cobra tersebut berdilit berdua. Nah, seperti itu, guys. Kita lihat, kita jangan mendekat ya, guys. Bahaya kalau kita mendekat. Nanti dia pada tahu dua ekor king cobra ini. Nah, sedang seperti berdansa ya, guys. Jadi hati-hati ya guys Jika kita memasuki hutan atau perkebunan sawit Takutnya ada King Cobra yang Tiba-tiba dia bersembunyi di semak-semak ya guys Nah kita harus waspada terus Jika memasuki hutan atau perkebunan sawit Yang biasanya dihuni King Cobra ini Biasanya nggak jauh dari perbukitan ya guys Nah kita lihat ya guys Sekiranya asiknya mereka berdua itu King cobra guys Nah terus berdansa di semak sawit itu Nah kita lihat nah, sangat jelas ukurannya lumayan besar dan panjang ya guys Nah no. yes? no, guys no guys guys Oke okay, oke okay. kita lari guys Atau, lari guys dia sudah tahu guys kita sedang merekamnya waduh bahaya ayo, ayo kita lari Nah itulah King Cobra tadi guys Jadi cukup sekian video ini ya guys